Saya ngebayangin, besok kalau di akhirat saya akan mengampir Rasulullah. Rasulullah, saya umatmu. Coba bacain ayat Qur'an sedikit aja. Nggak hafal Rasul. Coba bacain habis-habis Nabi sedikit aja. Saya ngembir perlahan, nggak hafal Rasul. Terus kamu umatku dari mananya? Yang kamu hafal apa? Saya hafal lagu-lagu Korea. Saya hafal nama-nama opa-opa. Saya hafal semua genre dramanya. Oh genre drama. Berarti ingat nggak kan, yang saya lakukan dulu. Kisah-kisah saya waktu dulu berjuang. Enggak Rasul Kamu enggak tahu kisah-kisah perjuangan saya Enggak Terus kamu umatku dari mana nih? Rasulullah pun pergi Lalu saya bergerak Mana nih kemarin apa-apa yang saya bangga-banggakan, Yang 24 jam saya sebut-sebut namanya Saya hafalkan lagunya Saya tonton filmnya Tolong dong selamatin saya Ini udah mau masuk neraka ini Ada yang datang Dekat yang pun punya orang Kita Harusnya bisa doang saya Saya kecewakan Saya sakit hatinya Dia sudah pergi. Rasulullah SAW